Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 143 Bahasa Indonesia kelas 4. Baik, di sini kita akan menjawab halaman 143. Sebelum kita menjawab, kita baca dulu teks yang ada di halaman ini. Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 5 sampai 6 orang. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kelompok 5 sampai dengan 6 orang. Temukan kata-kata dalam teks Sabana Sumba yang mungkin baru bagi kalian. Nah, kalian diminta untuk menemukan kalimat-kalimat yang baru untuk kalian. Cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu tambahkan ke dalam kamus kartu kalian. Carilah sumber bacaan lain tentang sabana. Kalian boleh mencarinya di perpustakaan sekolah, perpustakaan digital, atau di internet. Diskusikan informasi yang kalian dapat bersama kelompok kalian. Baik, kita akan jawab dari yang soal nomor satu yang kita diminta untuk menemukan kata-kata baru di dalam cerita teks sabana Sumba. Baik. Yang pertama adalah eksotis, artinya memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. Yang kedua, sabana, padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Yang ketiga, destinasi tempat tujuan. Yang keempat, vegetasi. Keseluruhan komunitas pertumbuhan di suatu tempat tertentu mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora, penyusunnya, maupun tutupan lahan yang dibentuknya. Berikutnya, yang kedua, kita diminta untuk mencari sumber bacaan lain tentang sabana. Nah, kalian boleh mencarinya di perpustakaan sekolah perpustakaan digital atau di internet. Nah, di sini kita menggunakan internet internetnya. Nah, sumber kita adalah lindungi hutan.com. Baik, kita akan bacakan terkait dengan teks yang terkait dengan sabana. Hutan sabana termasuk salah satu jenis hutan yang pengklasifikasinya berdasarkan iklim. Padang Sabana mudah ditemukan di daerah Indonesia bagian timur, contohnya Pulau Kenawa di Sumbawa. Jenis hutan Sabana muncul di daerah yang memiliki perpaduan antara iklim tropis dan subtropis. Curah hujan yang sedikit dan suhu merupakan faktor terbentuknya hutan ini. Sabana merupakan sebuah daratan yang unik karena iklimnya yang tidak terlalu kering sehingga menjadikan padang pasir dan juga tidak terlalu basah sehingga terbentuk hutan murni Kondisi curah hujan sekitar 30 mm per tahun akan membentuk hutan sabana secara alami Dengan curah hujan yang sedikit mengakibatkan tumbuhan kesulitan untuk menyerap air dan bertahan hidup Kondisi ini yang mengakibatkannya mengakibatkan hanya jenis rerumputan yang dapat bertahan hidup dan beradaptasi di padang sabana. Tetapi, sabana kemungkinan dapat mengalami perubahan tergantung dengan curah hujan. Sabana akan berubah menjadi semak belukar ketika memasuki musim kering dan akan berubah menjadi hutan basah ketika musim basah tiba. Suhu rata-rata di hutan sabana cenderung sangat dan akan tetap sama sepanjang tahun. Padang rumput sabana tetap memiliki potensi hujan meskipun bersuhu panas, yaitu sekitar 100 mm hingga 150 mm per tahun. Baik, kita akan lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Nanti ini di soal di halaman 143. Soalnya di sini ada lima yang perlu kita jawab. Kalian dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai panduan. Oke, kita akan menggunakan pertanyaan ini untuk menjawabnya ya. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita akan jawab dari soal A dulu. Selain Bukit Warinding di Sumba, adakah sabana lainnya di wilayah Indonesia lainnya? Baik, kita akan jawab. Ada Sabana Gunung Bromo, Sabana Gunung Merbabu, dan Sabana Baluran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Adakah sebutan lain untuk sabana? Apakah itu? Nah, di sini kita ditanya apakah ada sebutan lain selain kata sabana? Nah, kalau ada, apakah itu? Baik, kita jawab. Sebutan lain untuk sabana adalah padang rumput. Nah, ternyata sabana itu nama lainnya adalah padang rumput. Soal berikutnya, apa saja jenis hewan yang dapat hidup di Sabana? Nah di yang C ini kita ditanya mengenai apa saja jenis hewan yang ada yang dapat hidup di Sabana? Baik kita akan jawab ya, ada singa, hiena, macan tutul, zebra, jerapah, unta, hingga gajah Afrika. Nah, itulah yang bisa hidup di sabana. Berikutnya, pertanyaan D: bagaimana sebaiknya sikap pengunjung ketika mengunjungi sabana untuk melihat kuda liar? Nah, di sini kita ditanya, bagaimana sikap seorang pengunjung ketika di sabana itu melihat kuda liar? Nah, di sini caranya bersikap adalah tertib dan mengikuti aturan yang diberikan oleh yang memiliki sabana. Baik, berikutnya bagaimana sebaiknya sikap pengunjung kalau mengunjungi tempat wisata manapun. Nah, di sini kita ditanya bagaimana caranya kita bersikap ketika kita mengunjungi uh, tempat wisata. Nah, kita jawab saja langsung. Membuang sampah pada tempatnya, mentaati aturan dan tidak merusak. Nah, itulah yang kita lakukan ketika kita mengunjungi tempat wisata. Nah, baik adik-adik, nanti kita akan lanjutkan ke halaman 146.